Halo teman-teman, kembali lagi di channel youtube Taman Bermain Anak Hari ini kita akan bermain Pecah balon teman-teman memecahkan balon Mendapatkan hadiah jalanan teman-teman Badi wih Ya teman-teman sini menangnya semua sudah berkumpul untuk melihatnya teman-teman Wih Lihat Tahap ini juga sudah siap teman-teman. Wih, baiklah. Sebelum itu jangan lupa like, comment, subscribe untuk membantu mengembangkan channel YouTube ini teman-teman. Wih, lihat ya, teman-teman. Balonnya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh teman-teman. Wih, bantu kami teman-teman untuk memecahkan. Balon ini berhadiah jajanan, teman-teman. Wih, pecah, let's go. Mari kita mulai. Baiklah, teman-teman, waktunya kita memulai permainan balon ini, teman-teman. Wih, semoga kita mendapatkan hasil yang maksimal. Wih, baiklah, kita mulai dari balon ini, teman-teman. Balonku ada 10. Rupa-rupa warnanya Merah putih Kelabu Merah muda dan biru Meletus Balon 10 Dor Teman-teman Lihat Permen -teman ya Wih Permen kiss teman-teman Wih, Kita mendapatkan Permen teman-teman lah kita pecahkan lagi teman-teman balonnya. Wih oke okay. baiklah mulai lagi teman-teman. Sekarang balon berwarna merah. Balonku ada 9 rupa-rupa warnanya putih, merah, kelabu, merah muda, dan biru letus balon 9 dor teman-teman lihat teman-teman lihat, kita mendapatkan diri salut diri mesis wih kita mendapatkan jajanan yang kedua teman-teman wih saya suka saya suka wih selanjutnya Balon ke-8 teman. Meletus balon. Kelapang, dor. Wih. Ya, teman-teman. Ya, teman-teman. Kita mendapat sandwich. Hilan. Wih. Ini jajanan yang Kakak suka, teman-teman. Wih, baiklah. Kita taruh dulu, teman-teman. Balonnya Tinggal enam teman-teman Rupa-rupa Warnanya Meletus balon 6 Wih Tidak dapat apa-apa teman-teman Waduh Teman-teman Tidak -teman. mendapatkan jajanan apa-apa teman-teman Meletus balon Dotor. Wih. Kita mendapatkan permen, teman-teman. Unbeli -teman. bel. Permen wi, Wih. meletus balon merah. Dor. Waduh. Sudah dapat apa-apa teman-teman Lihat teman-teman Ini Dapatkan permen Ollipop teman-teman <tik> Balonku ada Dua Rupa-rupa Warnanya Merah putih Gelabut Merah muda dan balon putih aduh terkena teman-teman tidak meletus meletus balon putih dor wih kita teman-teman ya, mendapatkan permen wih main kiss wih ini balon kita yang terakhir teman-teman semoga mendapatkan yang maksimal meletus balon merah door permen lagi teman-teman mendapatkan balon yang merah terakhir mendapatkan permen teman-teman wih baiklah kita lihat dulu teman-teman hasil memecahkan balon kita. Wih, kita lihat dulu teman-teman hasilnya. Kita mendapatkan permen, keri, biskuit, dan popcorn openiepin -open, teman-teman. Wih, baiklah sampai di sini dulu video kita. Jangan lupa teman-teman, subscribe, like, komen. Dan share Untuk membantu membangun channel youtube ini Wih Dadah